Ya, kawan-kawan, kali ini kita identifikasi ikan cakalang. Mungkin yang awam melihat ikan itu tahunya tongkol. Padahal sebetulnya banyak sekali, ada cakalang, tuna, tongkol, kenyat, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan uh, kita mau identifikasi jenis ikan cakalang atau skipjack. Nah, dia memang bagian tuna, cuma dia uh, ukurannya relatif lebih kecil. Nah, jadi ciri-ciri ikan cakalang Yang pertama adalah kita lihat garis di perutnya ini Tidak terlalu rapat, ya kan? Kalau kenyar kan rapat Jadi di perutnya ini ada ada garis yang ini Sekitar 4 sampai 6 garis Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah Dia sebelumnya warna kebiru-biruan nah, di atasnya ini hitam, lebih warna hitam Pungunya ini cenderung hitam, gelap Selanjutnya ciri-ciri yang lain Dia ekornya ada benjolan seperti ini nih Ada benjolan seperti ini Itu. Nah untuk untuk ukuran maksimal Ini mencapai 110 cm untuk panjang FL Panjang FL merupakan panjang dari kepala sini Sampai ke cagak ini atau cagak ekornya ini Oke ini ikan cakalang Nah ikan cakalang ini Cocoklah diolah untuk dibakar juga bisa, digoreng bisa, cuma e, ikan cakalang ini dagingnya relatif lebih keras, kalau digoreng dia cenderung lebih keras, kecuali yang memang e, menyuka yang, apa namanya, daging ikan yang keras bisa digoreng. Nah memang cenderung kalau diolah, digoreng, e, ikan cakalang ini e, dia hitam, lebih ke hitam warnanya, jadi warna dagingnya itu hitam.